bos bosku balik lagi balik lagi kali ini gua main sama si Uus is real, ya aduh ampun masih siapa yang gak kenal ya permainan ini nih modal 200 rebet kali ini gua mau main bentar gini aja kali ya ini gua kecilin ini kita kosongin semuanya itu off aja udah, udah. gas sudah, kita main ini muter-muter dulu aja tenang ya kita puter-puter dulu ya puter-puter santai ya kan kita nikmatin keadaan Kita cari sesuatu yang indah-indah coy Kalem, kalem Nah, 400 lumayan semayang, semayang Nah, tenang. tenang aja santai Oke habis ini, bentar Habis ini kita Turbo SS deh, kita naikin 3000, 3000 lah ya, anjay nah, Bisa angka gue cemen lagi Di 400 perakan, Aduh taktik gue nih ya, taktik gitu. taktik menipu si umus anjay nah, oke okay. nah, ini, ini 3.000 aja lah nah, 2.400 ah tiga 3.000 ya, ini ya. ini, ini, ini 30 aja gas, udah, gue takut-takut ya ini kata gue mau main empat 400 perak apa, santai boy kalem, tadi cuma muter-muter aja dulu dan nguritmanya kita taekin eh kayak gini nih. Ayo. Waduh, pasir. Oh, nah, ya pasir, banyak banyak kurang ini, coy. Eh. ayo deh nih. Eh, dikasih kerasian, boy. Ah, jangan dulu kaget deh, jangan dulu kaget. Gua takutnya pemanis doang, kagak ada isinya. Nah. nah kan tuh baru kena anjing kali dua doang, bilang juga jangan dulu jangan dulu seneng kalau dikasih gratisan tuh, aduh, wew e, gila, ceng ceng ceng, aduh, nggak paham, gratisan dalam gratisan ya, oke, okay. cuman perkaliannya masa kali dua doang, us tega banget anjing, lah, ayo tembak dong tembak laus, aduh, anjing, ih, nggak paham, nah, anjing, tadi, nah, warnanya eh. nah lumayan, oke, lagi-lagi ungu, oke, mantap, hijau, hijau, yang pasir kuning, Eh anjay, apa apa, apa apa, lah, eh. 28 trebet, pertama coy, tenang, tenang, lagi, aduh, wah, benar-benar tega tega coba, oke mantap kalian apa ya, ber, lagi lagi lagi lagi lagi lagi, aduh, abu, tenang ya tenang ya, 124 lumayan lah ya, oke mantap, ber, ayo, aduh. Nih. Ini mau bakal lama nih kayaknya nih Wih anjing 9.000 coy Aduh 9.000 Astaga 11.000 Anjing 14.000 tega banget Aduh 20.000 Nah gitu dong Aduh ampun naik makaget Yaelah putuk untung, Putuk ini makinnya gue kagak ditembak ya Gila aja nih 27.000 Kagak ditembak anjing Aduh gope Lumayan Lumayan kalau gua kagak nafsu tuh tadi ya. Kalau kagak ketembak barusan gua nafsu beneran. Anjing dikasih kayak gini mah dikasih kesadaran gua dong. Alah ya. Aduh. Nah, ayo lagi lagi lagi. Biru biru langit. Nah, tambahin lagi tembakannya. Nah, anjing banget. Ayo, lagi lagi lagi lagi. Aduh. Lagi. Oh. Lumayan lumayan ya. Uh. 29 coy. ini pertanda apa ya kayak gini? tapi gue sebenarnya agak ngeri ngerian loh. ngeri diambilin lagi. tapi barusan kalau misalnya kagak ditembak tuh pas dua ribu, anjing nangis, gue bener nafsu itu. Aduh. ayo lagi, aduh, anjing satu, waduh. apa ngeri diambilin lagi gue ini mah. sembilan Sejuta lah ya, Sejuta kurang ya, baru juga mulai. Ini memang gue kabur, coy. Dah, gua kabur. Udah 935 udah profit gede anjir beli rokok mah. Gua main di Bonanza 138, oke? Okay, bye bye.